Alhamdulillah, kita sudah berada di Bogor, di hotel. Hotel apa? Ha? The Hackland Park, ya di Bogor. Nah, ini lagi ada acara sekarang. Gunung ya, Gunung Gunung apa ini namanya? Salak. Oh, gunung Salak. Luar, luar biasa. Gunung Salak ini adalah salah satu gunung yang aktif di uh, Bogor ya. Nah Ini baik sahabat sekalian kita saksikan ya, ya. ya. Gunungnya luar biasa dan di sini uh, suasananya dingin ya, luar biasa. Melebihi dinginnya hati ini <laughs> oke, okay, baik jadi ini adalah keadaan jadi hotel Erlangfak ini sangat luar biasa ya, yang begitu luas pasti sangat luas sekali sampai ke atas-atas ini ya sampai ke atas-atas puncak -atas ini. ini semuanya masih kawasan hotel luar biasa nih. Jadi Gunung Salak di belakang kita ini tempat tragedi dulu kejadian tahun berapa ya? 2012. Ya, 2012. 2012 pesawat ya, ya. Sukhoi Sukhoi jatuh di Gunung belakang ini, oh. ya. Salak ini. Gunung ada, Salak. Ada, ada, ada yang, yang, yang itu yang di bawah pohon Ah, pohon toge ya. Mungkin ada puing-puing masih ada mungkin ya. Ada, ada. Hmm, ada serpihan-serpihan yang masih tertinggal mungkin ya. ya tidak ditemukan. Ada mungkin baut-baut yang tertinggal di situ ya nah, ini, ini gunungnya tempat kejadian jatuh pesawat di gunung salak